Semuanya, beberapa waktu lalu kami mengerjakan proyek pembuatan profil seminari tinggi Interdosen Santo Petrus Rita Piret. Di seminar ini terdapat sebuah wisata rohani yang akan kita bahas di ke NTT kali ini, yakni kamar Paus Santo Yohanes Paulus Kedua. Paulus II mengunjungi Maumere pada hari Rabu 11 Oktober 1989 dalam kunjungan universalnya di Indonesia. Dan dengan direkomendasikannya Rita Piret sebagai tempat penginapan yang cocok untuk Bapak Suci, maka disiapkan sebuah kamar khusus yang sampai sekarang dijadikan tempat wisata rohani bagi peziarah. Kamar Paus ini berlokasi di Desa Nita, Kabupaten Sika, Flores, Nusa Tenggara Timur. Dan kamar Paus Yohanes Paulus II terletak di bagian timur dari arah pendopo agung seminari tinggi interdiocesan Santo Petrus Rita Piret. Terdapat patung Paus Yohanes Paulus II yang merupakan kenangan yang diabadikan oleh para frater Rita Piret. Kamar yang berukuran 15 x 7 meter ini memiliki empat ruangan, yakni... Dua ruangan dihuni oleh Sekretaris Pribadi Paus, Monsignor Stanisław Zivis, dan Duta Besar Vatikan untuk Indonesia, Monsignor Francesco Canalini, ditambah satu ruangan tamu. Sebagai tempat berziarah, kamar paus ini juga merupakan tempat wisata rohani yang terbuka untuk umum. Tidak ada ketentuan khusus yang menghalangi kehadiran peziarah yang ingin mengunjungi tempat ini. Jadi, untuk Anda sekalian, mampirlah ke sini di Seminari Tinggi Interdisesan Santo Petrus, Rita Piret.